Halo sahabat Homemade Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Dan di video ini kita akan mengerjakan exercise 5-1 Displaying Information on an Account from the Chart of Account. Kita perlu masuk ke transaksi di folder Accounting, Financial Accounting, General Ledger, Information System, General Ledger Report, master data chart of account kemudian SAP minimal varian kita pilih chart of account-nya adalah INT chart of account internasional kemudian setelah itu kita execute ini adalah general Ledger account, kemudian ini general ledger account long teksnya, descriptionnya. Di sini kita diminta untuk mencari general ledger account numbernya nya Rp160.000. Teman-teman bisa manfaatkan find di sini, lalu mengetikkan Rp160.000. Di sini kita dapat menemukan bahwa Rp160.000 itu adalah trade payable domestic. Kemudian kita bisa double click di sini. Kita double click di 160.000 ini untuk melihat apakah 160.000 ini PL statement account atau balance sheet account. Ternyata ini adalah balance sheet account. Berarti kita sudah selesai mengerjakan exercise 5 strip 1. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.